tentang PCI. Ya. tentang PCI. itu yang gila-gila itulah, seperti itu. terus Pak Gondro, Pak Gondro, Om Gun Gondro kan nasional meeting ataupun itu memang pakai PT juga. Jadi memang kita bisa proses lah. Hai dulur Vespa, balik lagi sama aku ya, sama koko juga. Sekarang kita mau nerusin pertanyaan yang sebelumnya tentang VCI Oke. Tapi masih bersambung kok siap. Ini lebih ke VWC Apa tuh VWC? Ya aku mau nanya Oh Siap, siap. <laughs> Apa tuh VWC? Gue balikin lagi pertanyaan. <laughs> Tetap dengan teks VWC itu Vespa Wood Club Jadi hmm. itu organisasi Vespa Dunia Yang dibentuk oleh Piaggio Manufacturer dan Via Gio Foundation di tahun 2005 2005? Iya PwC itu, itu ya. klub dunia? Klub organisasi dunia Organisasi Vespa. organisasi dunia Apa yang latar belakangi para founder untuk mendaftar ke PwC? Founder VCI yang pertanyaan, eh di pertanyaan yang sebelumnya? Iya, ya. jadi ya, untuk inisiator itu kita kan melihat bahwa di dunia kan ada organisasi Vespa gitu, gitu. kan Nah Indonesia kita sudah punya banyak komunitas Vespa, penggemar Vespa. Nah, kenapa tidak kita daftarkan itu Jadi kita juga menjadi bagian dari klub Vespa dunia kan. Itu ya, tujuannya jadi e, untuk menjadi bagian Vespa klub dunia. Iya, dan pastikan nanti kan ada manfaatnya dan. Jadi baik itu untuk orangnya, klubnya ataupun untuk Indonesianya pasti karena kalau kita sudah mendaftarkan dunia kan pasti kan kita menjadi lebih terkenal kan okay. harusnya kan. Dan kita pasti banyak manfaatnya. Kita bisa belajar dari jadi mereka punya cara bikin event okay. kita bisa belajar ya untuk lebih tahu mengenai Vespa dan detail-detailnya dari luar negeri langsung bukannya katanya-katanya yeah, atau yeah. dari apa jadi langsung itu. gitu ya langsung lah kita punya info langsung nah, kita turun langsung itu, gitu. Ya. kalau misalkan belakangannya itu ada bisnis misalkan ya silahkan misalkan ada beberapa orang gitu kan yang punya bikin untuk back rack atau front rack seperti itu mau dijual ke sana itu ada akses silahkan aja itu kan bagian dari Bias. Dari manfaatnya, itu. iya, iya, iya. benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, manfaatnya. Kali aja, dulur Vespa juga banyak yang nonton di sana. Jadi, sebentar, buat dulur Vespa yang baru masuk ke sini, baru baru gabung di dulur Vespa, nanti penjelasan VCI itu, nanti linknya gue gua, gua simpan di deskripsi dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, karena ini udah masuk sesi yang kedua. Udah masuk ke cerita yang PWS Bagaimana para founder mempersiapkan pendaftaran ke PWS Oke, jadi yang pertama kan kita komunikasi dulu dengan konteks pesan kita di sana Itu salah satu direksinya yang ada di boardnya si Vespa World Club ya dari situ dia minta kita beberapa administrasi lah gitu kan, proposal Ya, untuk prosesnya itu prosesnya ya prosesnya semuanya dan dan data-data Vespa perkiraan dan ya, semuanya termasuk juga untuk legalnya kan legal dokumen lah okay. gitu. nah, itu kita mesti mesti kirimkan dulu nanti legalnya belakangan karena pasti kan ada proses tuh legalisasi uh, dan itu kita mesti kejar di 15 Desember 2015 waktu itu 2015 ya 2015. berapa lama Prosesnya kalau kita persiapan waktu itu kemungkinan tiga bulan ada ya Sampai di ACC? Uh, enggak, jadi persiapan untuk kita submit mm -hmm. semua dokumennya ke Facebook World Club Kalau prosesnya di mereka cuma tiga hari biasanya Jadi karena kita sesuai pada saat waktunya mereka meeting yeah. Jadi dokumen kita nyampe sana, terus mereka bawa meeting mereka putuskan 2-3 hari itu sudah ada berita balik bahwa kita itu diterima atau tidak Oh, oh ada ada gitu-gituannya Iya ada proses lah ada proses <laughs> ya. gitu-gituan <laughs> Namun coba gitu, gitu Terus kendalanya apa aja tuh kok saat, saat proses itu ada kendala gak sih yang dihadapin gitu Iya kendala ya administrasi ya gitu Karena kita kan ada beberapa pilihan untuk administrasi administrasinya itu kan awalnya kan kita mau bikin ya untuk pembentukan seperti itu persatuan, ikatan atau apa seperti itu juga kan banyak juga berkonsultasi dengan pengacara, dengan notaris seperti itu. Tuh, siapa Pastikan, pengacara, kan? makin notaris. <laughs> Supaya dapetin yang pasnya seperti apa karena kalau itu kan kita mesti musyokrasi banyak dan kita mesti bikin ada RT dan macam-macam hmm. kan seperti itu. Ya juga kan butuh waktu juga e, juga tuh akhirnya ya kita melihat bahwa prosesnya akan panjang ya. Nah, lebih dari tiga bulan kalau yeah. kita bikin yang, yang seperti itu gitu loh. jadi ya pada saat kita lihat juga di member Vespa World Club itu ada member mereka yang national member itu yang bentuknya PT jadi yeah. kita prosesnya yeah. ya akhirnya kita prosesnya PT PT kan lebih cepat yeah. seperti itu kita mencoba untuk menaikkan itu dalam bentuk PT dulu Apa ini. ada trik khusus daripada founder untuk bisa diloloskan proposal pendaftaran oleh VWC? kalau trik mungkin enggak ya cuman kita kan aktif berkomunikasi aja jadi saya dapat kontak dari mereka, e, mereka itu di bulan Juli ya juli Juli 2015 kita aktif komunikasi terus seperti itu lalu Agustus juga sudah mulai lebih resmi lagi kita sudah mulai a, kasih beberapa proposal-proposal dan untuk kondisi Viaspa Indonesia semua seperti apa ya Untungnya sih lancar semua ya hmm. Sampai sampai terakhir karena kita juga ngejar Pengiriman dokumen juga kan Mesti 3-4 hari, hari sebelumnya Karena takutnya kita ya nggak keburu sampai sana kan Jadi ya untung sih lancar semua Jadi lancar. langsung ke sana Kok itu tuh langsung ke sana Dibawa nggak sih dokumen aslinya kita kirim Pakai DHL hmm. gitu akhirnya Terus untuk yang soft copy kita kirim by email next, aja. Next, next next Apa saja yang dilakukan para founder setelah VWC menerima VCI Menjadi Vespa Nation Club Oke, okay. nah, ini susah nih biasanya, panjang lebar nih. <tuk> <tuk> apa -apa. Sok aja kok, kok aku dengerin, ya, kan? Ya, jadi yang pertama kan pasti kita akan sosialisasi, ya sosialisasi. Kita juga bikin website seperti itu. Kita juga kasih tahu bahwa uh, ada berapa manfaatnya juga kalau kita semua itu bisa menjadi bagian dari uh, member dari Vespa Power Club. Jadi hmm. jadi kita sosialisasi juga ke uh, ya via web. Ya, offline juga, kita juga muter juga ke beberapa komunitas website kita juga kita aktifkan, lalu kita kasih tahu juga bahwa kita akan ikut ke acara Fast Power Days 2016 waktu itu di Saint Tropez, Prancis. Prancis. Ya, jadi kita ya juga ngajak juga yang lain untuk kita ikutan seperti itu karena waktu ini masih panjang itu di bulan Juni, jadi kalau ada yang mau ikut pun juga kita masih bisa nabung kan, jadi masih ada waktu lah untuk kita nabung bahkan atau persiapan untuk tahun berikutnya lagi misalkan jadi mereka sudah ada e, beberapa acara di setiap tahun yang berbeda jadi kita bisa ikutkan itu satu manfaatnya, terus juga yang lain juga waktu itu kita juga sosialisasikan member-member dari Vespa Club Indonesia pada saat itu kalau misalkan itu bergabung gitu kan karena per, pendekatannya kita ya berbeda itu juga bisa pakai kata, kata Vespa dalam klubnya kan nah itu kan kadang-kadang menjadi satu ya perbincangan apakah boleh nama klub saya atau saya pakai nama Vespa atau tidak gitu kan nah itu salah satu manfaat pada saat itu ya boleh pakai kata nama Vespa karena kita juga sudah diresmikan oleh uh, Vespa World Club yang itu juga bagian dari Vespa hmm. uh, sorry, itu Piaggio Manufacturer yang memegang brand Vespa dan juga yayasan Piaggio nya itu jadi itu yang tidak panjang kan iya enggak apa-apa <laughs> justru dulur Vespa pasti penasaran kan jadi yeah. banyak yang nanya juga maksudnya bertanya-tanya gitu loh kok Ya ini kesempatan dong ya kan ya. buat dapat penjelasannya nah, nah itu juga best kali sih sebenarnya untuk manfaatnya waktu itu juga kita pernah uh, buatkan juga untuk imani e gitu kan Nah itu juga jadi untuk uh, apa untuk kartu anggota misalkan hmm. tapi itu kan pinjaman dulu kan jadi kalau untuk yang sekarang nanti di rumah bersama pasti akan beda sekali mereka eh, karena benar-benar dari bawah dari komunitas nanti akan bikin yang namanya rumah bersama ya. Oh, jadi, bersama ya, karena beda pendekatan waktu itu kan ya jadi kita juga beda caranya yeah, juga. Yeah. Ya segitu penjelasannya sudah cukup lah cukupkah Saya <laughs> cukup <kah? laughs> sesi berikutnya lagi nanti ya sesi berikutnya lagi <laughs> ya nanti tapi bener ini mau mau di next aja jadi bro. yang sekarang ditutup dulu nah buat dulu Vespa terus pantengin makanya ini sama si koko ganteng ini nih <laughs> oke okay. dadah dulur dulu Vespa <laughs>